tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan kembalan ini silahkan stay terus di channel ini jika kamu merasa cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda di sini kita akan bahas tentang lima zodiak yang keuangannya meningkat dan mempunyai banyak aset harta di tahun 2022 untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama selanjutnya kepada zodiak yang kedua Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang keuangannya meningkat dan memiliki aset banyak harta di tahun 2022. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang keuangannya meningkat dan memiliki banyak aset harta di tahun 2022.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 Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang bersedia Gemini yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang Gemini sangat meningkat drastis di tahun 2022. Di sini juga digambarkan seorang Gemini akan memiliki banyak aset yang dimana di sini dikarenakan seorang Gemini mampu melihat satu peluang, mampu melihat celah yang dimana di sini bertujuan untuk meningkatkan sebuah usaha yang ia bangun sendiri yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini selalu melihat peluang untuk mendapatkan income kepada dirinya sendiri dan untuk kartu support energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang keuangannya meningkat dan memiliki banyak data di tahun 2022. Yang dimana sini dikarenakan usaha yang dijalani, usaha yang dimiliki oleh seorang Gemini akan meningkat maksimal di tahun 2022 Yang didukung didoakan oleh keluarga berkat doa dari seorang anak yang berdampak positif kepada kehidupan Gemini sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Devil Secara umumnya di Devil itu diartikan keterikatan yang membelenggukan keterikatan antar sesama dan keterbuayaan antar sesama dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan keterikatan antara seorang gemini bersama seorang anak sangatlah erat yang dimana di sini seorang anak sebuah keluarga akan mendoakan seorang gemini untuk mendapatkan sebuah keuangan yang meningkat dan mendapatkan aset harta yang banyak di tahun 2022 dengan melakukan sebuah usaha dan pandai melihat peluang usaha yang dimana di sini membuat keuangan akan jauh meningkat lagi dan untuk zodiak yang kedua adalah. Seven of one ataupun tujuh tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Leo keuangannya akan sangat drastis di tahun 2022 dan aset hartanya semakin bertambah di tahun 2022 juga. Di sini digambarkan seorang Leo akan direkomendasikan menaiki jabatan memiliki sebuah pekerjaan yang baru. Dan karirnya akan meningkat yang dimana di sini akan mampu mendokrak finansial keuangan lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan menjadi sebuah pimpinan yang dimana di sini di antara rekan partner yang membuat dirinya mendapatkan income yang lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Leo akan membuat sebuah usaha tambahan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangannya yang dimana juga di sini akan mampu mendokrakkan kehidupan serta mendapatkan aset yang lebih banyak lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah page of card Secara umumnya page of topik itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo keuangannya akan selalu meningkat drastis di tahun 2022. Yang dimana di sini dikarenakan direkomendasikan akan menaiki jabatan pemimpin sebuah pekerjaan yang dimana di sini berkat doa dari sebuah keluarga, berkat doa dari seorang anak yang akan membuat keuangan kehidupan finansial seorang Leo serta usahanya akan meningkat drastis di tahun 2022. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan doa sebuah keluarga. Doa dari seorang anak sangatlah berbapak positif kepada perubahan hidup, kepada peningkatan karir, peningkatan keuangan seorang Leo di tahun 2022. Yang dimana sini dikategorikan seorang Leo keuangannya akan sangat meningkat drastis dan hartanya akan bertambah di tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Nine of One ataupun 9 Tokat untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Libra keuangannya akan sangat meningkat drastis, dan aset hartanya akan bertambah di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Libra banyak menerima tawaran pekerjaan, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi, kehidupan lebih bagus lagi, dan pekerjaan tersebut ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan tidak mau bergantung kepada orang lain, yang akan mendampak positif kepada kehidupan, keuangan, serta finansialnya sendiri. Dan untuk support energinya adalah naik of card. Secara umumnya, kenaik Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar serta seseorang yang dekat dengan Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra akan sangat meningkat di tahun 2022, yang dimana di sini seorang Libra mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat. Yang mampu membuat perubahan kehidupan kepada diri seorang luka sendiri dengan mengerjakan pekerjaan tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan keterikatan antara seorang lewat bersama orang-orang di -orang sekitar, orang-orang terdekat sangatlah berdampak positif kepada dirinya, yang dimana di sini akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang mampu membuat keuangan kehidupan serta aset hartanya akan bertambah di tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Five of One ataupun 5 tongkat. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana disini di sini digambarkan seorang Taurus keuangannya akan sangat meningkat di tahun 2022 dan aset hartanya akan semakin bertambah. Di sini digambarkan seorang Taurus akan mencoba berusaha dengan berpandang kepada orang lain untuk meningkatkan keuangan karir serta kehidupannya. Di sini juga digambarkan seorang Taurus mampu memimpin sebuah pekerjaan yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta di sini kepercayaan akan diberikan kepada seorang taus untuk melakukan suatu pekerjaan yang dimana disini di sini nilainya sangat besar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang taus akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang berpotensi bekerja sama dengan orang lain yang akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih meningkat lagi dan untuk kartu support energinya adalah. King Oxford secara umumnya King Oxford itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan seseorang yang lebih tua dari tahun sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus digambarkan keuangannya sangat meningkat dan banyak aset harta di tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan seorang taus akan memimpin sebuah pekerjaan yang nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana di sini kepercayaan tersebut ia dapatkan dari orang yang lebih tua orang yang lebih berpengalaman dari taus sendiri dan di sini juga digambarkan seorang taus membuka usaha tambahan yang dimana usaha miliknya sendiri yang bekerja sama dengan orang-orang sekitar orang-orang yang sudah matang pikirannya yang akan mampu mendongkrak finansian lebih bagus lagi. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan keterikatan seorang tahu bersama orang-orang terdekat orang-orang di sekitar sangat berdampak positif kepada dirinya sendiri yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan semakin meningkat dan aset hartanya semakin bertambah di tahun 2022 dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah six of pentacle ataupun alam koin. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang cancer akan jauh lebih meningkat lagi dan aset hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022 di sini digambarkan keuangan seorang cancer akan jauh lebih meningkat yang dimana di sini dikarenakan seorang cancer merupakan sosok orang yang suka berbagi suka membantu orang lain yang membuat pintu resmi akan semakin terbuka di tahun 2022 yang akan mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan di sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang cancer akan berhasil ia lakukan dan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri merubah keuangan lebih bagus lagi di tahun 2022 dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of One. secara umumnya Kenaik of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang cancer sangat jauh meningkat di tahun 2022 dan di sini aset hartanya akan semakin bertambah yang dimana di sini karena kan juga seorang cancer suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki semakin terbuka yang dimana juga di sini seorang cancer selalu didoakan oleh pasangan dimotivasi oleh keluarga yang membuat cancer akan mendapatkan keuangan yang meningkat dan aset hartanya tambah di tahun 2022 dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan Keterikatan antara seorang Cancer bersama pasangan, bersama keluarga, bersama orang-orang sekitar sangatlah berapa positif kepada kehidupan yang membuat keuangan pintu meski semakin terbuka, yang dimana juga dikategorikan seorang Cancer akan memiliki banyak aset harta di tahun 2022, yang dimana juga di sini digambarkan berkat doa dari keluarga, semua pekerjaan yang ditangani yang dilakukan oleh seorang Cancer akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya, dan perubahan keuangan. Di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang keuangannya meningkat dan memiliki aset harta yang banyak di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Gemini, yang kedua Leo, yang ketiga Libra, yang keempat Taurus dan yang kelima adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang 5 zodiak yang keuangannya meningkat dan memiliki aset harta yang banyak di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.